Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya ada berspesial spesial para sahabat ya, momen spesial bahagia Tentunya dari Rizky Bila ketika di vlog pribadinya para sahabat ya, tentunya ada momen di sini Rizky Bilar sudah gak tahan tentunya untuk melakukan malam pertama bersama di lesti. Aduh, bikin ngakak banget nih persahabat ya. Lagi-lagi tentunya Rizky Bilar kepancing omongannya ke Husayna Sinop nih. Luar biasa tentunya di pikiran Abang Bilar hanya malam pertama persahabat. Ya. Aduh, doakan yang terbaik saja mudah-mudahan acara pernikahan mereka dilancarkan dan tentunya disukseskan. Amin, ya robbal alamin. Postingan tersebut sudah repos kembali oleh akun Instagram Sendala Putih Bilar, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, Dah ke malam pertama aja si kakak, tenang kak, bulan Juli dah deket kok. <laughs> Makin gak sabar aja persahabat yang menyaksikan tentunya acara bahagia yang tentunya sebentar lagi kita akan saksikan acara resepsi akad pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans Salah satunya ada komentar dari akun mamah anuskor putri mengatakan Gimana kalau udah sah ya ya Allah, oh gua udah traveling aja nih aduh bang B Sabar ya bentar lagi kok Makin gak sabar aja melihat kemesraan ke kita mereka setelah menikah para sahabat ya Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita mendapatkan kabar bahagia, alhamdulillah untuk Lesti Kejora tentunya menjadi pemenang Jima 2021, persahabat ya dalam kategori Dangdut Artist of the Year. Lesti luar biasa selalu memberikan kebanggaan dan tentunya memberikan inspirasi juga untuk kita semua para fans ya. Kekompakan kita gak sia-sia untuk selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Alhamdulillah Lesti Kejora mendapatkan gelar juara Pemenang persahabat ya dalam tentunya Jima 2021 Luar biasa Alhamdulillah persahabat ya Isang Kejora kita yang selalu bersinar dengan caranya luar biasa Mudah-mudahan tentunya Lesti selalu memberikan Kebanggaan untuk kita semua, para Fans. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Pilar. Mungkin ini lo informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.